Namun, pembiakan spesies ini berada di Amerika, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka bisa bertahan hidup di daerah tropis. Bahkan memiliki daya tahan tubuh lebih kuat. Begar Mas tak hanya dikenal sebagai burung tercantik tetapi juga unik. Berikut ini 8 keunikan Golden Pison yang mengagumkan. 1. Memiliki bulu dengan keindahan sempurna. Tidak dipungkiri, warna kemasan yang menyelimuti sekujur badan pagar emas sangat memukau. Apalagi saat burung betina merentangkan ekornya. Tampak menyerupai kipas. Pintik-pintik kuning yang dikombinasikan dengan hitam menciptakan corak berkilauan. 2. Mahkota Fir'aun di kepalanya Coba perhatikan kepala bagian samping kanan dan kiri burung ini. Terlihat Juntayan bulu menyerupai mahkota Firaun. Motifnya belang-belang, orange bertampur hitam. Beberapa memiliki corak kuning dengan bentuk bersusun. Tiga. Jambulnya mirip gaya rambut Donald Trump. Pernah melihat Gaya rambut presiden Amerika Serikat sekarang, jambul burung ini mirip sekali dengan model potongan rambut Donald Trump. Bedanya, jambul pagar emas berwarna kuning cerah. Empat, punya kebiasaan unik di musim kawin. Saat musim kawin tiba. Pegar emas jantan akan mengeluarkan siulan khas. Fungsi ocehan tersebut untuk menarik perhatian si betina. Selain itu, pejantan juga akan membuka ekornya dengan lebar. Cara ini pun bertujuan agar melawan jenisnya tertarik. Lima, bisa terbang tinggi. Ketika terkejut Meskipun termasuk spesies burung Pegar emas jarang sekali terbang Mereka akan terbang jika sesuatu mengejutkannya Sebagai contoh Ketika burung ini sedang mencari makan Mendadak dikagetkan Saat itu juga pegar emas terbang setinggi-tingginya